Ma asal mana deh? Indonesia. Indonesia. Oh, dari Indonesia, guys. Ternyata maknya itu ibunya dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam nundukkan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Oke, di sini ada sebuah requestan lagi daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu adik form 1 duduk tepi drive thru paling terkenal di Malaysia. Mak kata boleh jadi Ustaz. Oh, ade ini nak jadi ustaz atau emak dia nak jadi ustaz Tapi kita doakan semoga ade ini menjadi orang yang terbaik lah. Nah di sini dari FS Channel jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya ya teman-teman sekalian karena FS Channel ini menyajikan video-video yang sangat-sangat menarik sekali guys. Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, jom kita tengok videonya, let's go. Oke. Okay. Uh, saya nak ais latte tu. Ais latte nak gula ke? Anak. Uh, nak tambahki, uh, leh atau belum Melaka? tambah gula Melaka. Okay Okey, terima Eh, apa tu? Hmm? Adik tunjuk apa tu? Oh. Eh, hah Oh. Tidur? Tak tahu. Belak ni. Ini ni di mana puan? Tengah-tengah eh huh. hey. Kak, ni MACD apa kak eh? Huh? Ni MACD apa eh? Sini MACD apa oh, eh? Oh, Damansara MACD kata Damansara Okay, okay Okay Okay Aku ada kek ke ni? Ha? Aku ada kek tak? Tak tahu? Hmm, tak apalah Kek <laughs> tu Assalamualaikum, dik Adik jual apa ni? Nasi lemak? Nasi lemak apa lagi ni? Nasi lemak Si lemak biasa hmm. Tu apa benda tu Tu apa hmm. Ah. Popi akis Pada sekejap ya, abang pake kereta je Tunggu sekejap okay. lah kan? Boleh Dah mandi belum Dah mandi lah Betul ke Betul oh. Ke lima dah mandi Oh ya, Dia dah sampai Jangan eh Ya Allah guys kita Dia sini. duduk di situ Sekejap boleh ya. kot ha, Kita parking sebelah abang geret Alright. E, ada sebiji je juga. Yes keluar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Ada siapa tadi nak cakap? Si lemak. lagi. Okey, dia berniaga jam 8:30 sampai jam 5 petang. Allah. Bau dia dengan ayam. Ni apa benda ni? 60. Siapa buat ni? Mak. Mak buat. Kan adik kat sini daripada gua apa? Oh, dia Nenang sengah, datang naik besikan Boleh tak kalau kita pindah sekejap ke kawasan? Sebab ada reta, apa nak rakam makanan adik ni Boleh? Jom Okey Jom guys, saya nak tanya Adik ni tak sekolah ke atau macam mana? Atau ada hanya beberapa hari saja, Macam hari minggu ke, macam hari cuti lah, hari libur macam tu Dan, saya tak faham juga, adik ni tak sekolah ke atau macam mana? Berat ni, dik? Habis angkat ke? Tak Habis? Tak bagi kan Betul tak bagi Okay, oi oh, dia De, ini bas sekali. Dek, ini <guluh> misalnya racing ni, Dek. Tanya orang bagi. Siapa bagi? Ada abang dulu. Dek, nampak oh. dia di di di jual lagi, Dek? Nampak dia jual lagi, Dek? Dek, as. Dah berapa lama jual? Adik asrin. asrin. Hah? Dekahun. Ayah ada? Dekah, ada. Ayah, ayah kenapa? Dekah. Mesti, guys. <tuh> Kita tengok macam ni, kan? Tapi saya yakin orang ni adalah orang yang pasti akan menjadi orang yang sukses nanti. Eh, dah meninggal. Lama dah? Eh, satu tahun juga. Berapa? Satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Satu tahun setengah tau? Tina Okey. Ada berapa jenis makanan adik ada kat sini? Ni apa? Uh, Bopiak. Bo ha? Bopiak. Bopiak? Bapa ringgit? ringgit? Dua ringgit. Ni? Dua semua dua ringgit. Ni, ni apa? Wajib. Ha? Wajib. Wajib. Oh, enak tu. Wajib. Ni pula kentik kelapa. Nasi? Nasi sengit sengah. Hmm. Nasi sengit sengah. Nasi sengit setengah. ya ni dua ingat setengah Ni apa? Yang sengah. Kayak malendang. Okay. Oh, nasi ada laut lautnya lauk juga eh, guys. Oh. Oh. Oh. Memang. Oh, ni. Ni. nasi Tambah lemak hijau. Nasi lemak Aduh ni. Oh my dia god. Buat ubah? Oh. Dia ubah? Apa dia? Tak boleh ubah. Tak Betul ke ni? Ambil, ambil. Kalau eh. macam ada Orang sudah di sana Itu lah Itu lah saya ambil Oh macam adik ambil lah Ada Ada, ah. ada Adik suka orang bagi duit ke Adik suka orang beli Adik punya Barang-barang ni Beli Kenapa barang -barang Kalau orang bagi duit Jadi nanti Nanti kalau orang nak membalik tak nak bawa Bawa rumah Tak bagi duit, -nanti. Nanti orang tu Kalau tak habis Bawa dia bagi orang dia Tak Belakang mana sini barang -barang. Adik Kenapa bakulah di sini Dekat-dekat hmm. ni Cabut-cabut Cabut-cabut dah -cabut Berak sangat Haa berat sangat Tak nak tukar bakut lain ke Tak umat Jumlah dapat duit Apa baki-baki tu nanti baru Tukar bakut Tadi adik Allah. kata dia jual apa uh, Ayam masak merah Ayam rendang. Oh ini boleh buat makan tengah hari ni nak yes. Kan Abang nak 6 6 bungkus Ok 6 bungkus Nasi nak 6 Lepas tu ni kuih apa tadi satu ajik. Ajik abang nak satu. Ni apa? Tu polot inti kelapa. Oh, ni popia. Inti apa oh ni, is. dek? Inti, inti kentang. kentang. Wei, satu berapa ni? 2 ringgit. 2 ringgit. ringgit. Empat jadi? 4 8. 4 8 ringgit. Jom. Abang nak balik dulu. Bye. -bye. Okey, ngasih dik. Allah you bye. Eh, nak, eh. Nak, nak nak kunci? Baliklah. <laughs> Ali ni tengok. Okey, ni ni dibuat dibuat prank guys. Okey okey okey. <laughs> boleh ke dik? Ha? Boleh ke? <laughs> tak tahu. Tak tahu. <laughs> <laughs> ya, apa simpan banyak eh? Apa simpan banyak boleh? Boleh. Cita-cita adik -cita nak jadi apa nanti tu? Tahu? Ha? Tak tahu juga. Nak cakap boleh jadi ustaz. Alhamdulillah. Oh, Masya-Allah. Alhamdulillah. Oh, dia tak ada hijab nanti kita jumpa nanti lagi 20 tahun dah jadi ustaz Okey adik amin abang nak beli semua ni boleh tak? boleh boleh tapi abang nak minta tolong adik satu je hari ni bagi-bagi kepada orang ya betul oh. boleh adik, boleh dia macam mana? Adik tahu je Macam mana adik dah tahu? Tak, biasa orang cakap macam tu dia, dia beli semua. Lepas tu dia minta tolong bagi ke orang. Ah. Okey, boleh tak? Boleh ha? Janji? Okey, jom bukus. Allah. Mak, asal mana adik? Indonesia. Indonesia. Oh. Dari Indonesia, guys. Ternyata maknya itu ibunya dari Indonesia. Wow. Ayah, arwah ayah. Uh, arwah ayah, sini. Oh, sini. Ke nah, sini. Oke. Kak. Kak. Kak. Ada ya. orang sedekah se. Ha. Masya-Allah. Bang. Bang. Saya stekap. Se. Angkan. Ni. Angkau. Ada orang bagi. Bang. Ha Dia Tak nak. Tak nak. Se. Ni tadi. Se. tadi. Masya-Allah. <laughs> allah Dah habis Ni ada bakul baru untuk adik Hmm adik untuk Masya nanti. Allah ha, Ini hadiah untuk adik Alhamdulillah Boleh adik boleh letak nasib Dia bekas dia besar juga ni Okey. Ok tak Tengok adik punya ni kesian tengok. Betul lah. lah dia ikat tu ya. Kita tengok ni guys Allahu akbar dia ikat macam apa tu kawat-kawat macam tulah. Allahu akbar ya Allah. Ha, oh. Tak ada dia biasa. <laughs> dia biasa. Okay, tadi total berapa ni? 170 lebih. 170? 7. Ada 170. Dekat sini ada 200. Yang balance ada simpan. Bagi mak. Dia nak bagi mak. Betul. Nah, biasa Yang biasa dia, dia ada dah. Ada tanah simpan? Tak simpan kat mak. Bukan kat mak. Oh, okey. Takkanlah. Haah. tak apa -apa ke? Tak ada, tak teringin lagi. Tak teringin. Wow. Guys, budak-budak macam ni kan. Ya Allah, Allah, Allah, Allah. Tak teringin lagi macam tu. Dia nak bantu mak je. Wow. Senanglah kita tengok ya kan Dan Allahuakbar ini sebuah Pelajaran bagi kita Bahasanya Orang tua Ya kan Orang tua itu adalah segalanya Kalau kita tak ada orang tua Kita akan merasa Kosong hidup kita Dekat sini ada Banyaknya bang Allah Banyak banget guys Masya Allah Masya Abang Adik nak berikan apa? Mak je Adik nak nak cakap Betul? Adik kalau saya simpan pakai-pakai Adik ah. simpan saya pakai-pakai Allah, okay, abang, Allah. Nak okay, uh, abang cuma nak minta satu kohal dekat Adik, boleh? Abang akan abang murah rezeki Oh Tak ah. Bapa kalah rezeki kepada kami, memudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat nanti. Amin, amin. Allah. Nih kena ada dekat belakang tu guys, sepeda dia tu ada macam tempat barang kat belakang tu lagi best senang. Lang. Bawanya dia akan senang lah Oke okay, buat teman-teman semua ini Yayasan Mugfiroh rekeningnya ya Bank Islam di Malaysia macam tuh. Jadi buat kawan-kawan yang nak sedekah Nak wakaf ke nak apa ke uh, Boleh langsung kepada Yayasan Mugfiroh ini Oke okay, guys udah selesai videonya So terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah request dan kita mengambil Pelajaran daripada semua ini Dan ternyata guys dia itu keturunan Indonesia juga karena ibunya itu Adalah orang Indonesia sedangkan Bapaknya itu meninggal dunia dan satu tahun setengah ya sudah tahu satu tahun setengah dan itulah perjuangan ketika seorang ayah itu tidak ada maka otomatis ya anak laki-laki dan juga ibu kita akan menjadi tulang punggung keluarga kita so berterima kasihlah kepada ayah-ayah kita karena mereka berjuang untuk menghidupi kita karena mereka mencari nafkah untuk kita dan selama kita istilahnya masih dengan ayah kita, ayah kita senantiasa memberikan kebahagiaan pada kita. Allahu akbar. Mari kita kirimkan Fatihah ya guys kepada ayah anak tadi. Allah صالها ألفاتها عوض بالله من الشيطان رجيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كرعمد كنستعين السرعة المستقيم السراطة الذين غير المغضوب عليهم ورضالين kita doakan bersama guys supaya Adik Azrin kalau tidak salah tadi itu menjadi ustaz, menjadi apa yang dicita-citakan oleh emak dia ataupun ayah dia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, terima kasih sudah tengok video ini. Jadi buat teman-teman semua kalau mau ketemu dengan Adik tadi kan. Ini form 1 berarti dia sekolah guys ya. Saya baru sadar, ini adik form satu duduk tepi drive tuh, dan buat teman-teman semua yang nak membantu daripada adik tadi di dekat drive tuh, KFC. Kalau tak silap ya di apa McD ke KFC ke, ai tak faham juga ada tadi. Kejap, kejap, kejap, kejap. Ah, McD Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, guys. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Ambil kebaikan-kebaikan dari setiap video di FS Channel karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil dan itu juga istilahnya menggerakkan hati kita supaya kita juga ikut bersedekah. Apa-apapun kalau kita hidup di dunia, kita mendapatkan harta yang banyak, pasti ada harta orang lain. Ya, di dalam harta kita Jadi sedekahkan dan bayar juga zakatnya Terima kasih apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh